Hmm? Hmm? Assalamualaikum sahabat Ayo subscribe Assalamualaikum sahabat Bagian 1 Ibu Hafiz Hafiz Hafiz Hafiz Bangun Oh Ayo bangun, kita ada teman baru di luar. Ini ambil. Papaku Kublin, ini oh. satu box besar. Nih, ambil oh. aja ini mainan canggih. Assalamualaikum, kalian lagi ngapain? Waalaikumsalam, huh? anak itu bagi-bagi mainan huh? buat kita. Hmm, beneran boleh lihat gak? Oke nih, hmm. assalamualaikum. Halo, namaku Hafiz. Aku Niko. Kamu bisa ambil ini nanti. Kamu bisa jadi temanku. Miko, mm. ini apa? Mm. Hah, mm. Mm. Uh. Ha, hmm. ini namanya walkie-talkie, mainan canggih. Kita bisa saling berbicara melalui walkie-talkie ini. Seperti handphone, walkie-talkie ini juga dilengkapi dengan murotal Alquran Al-Qur'an dan masih banyak fitur lainnya. Masya Allah. Hmm. Hele, yang begini mah di Pasar Induk juga banyak. Eh, eh. <tuk> uh, Enak aja. Hmm? Uh, uh. Nah, terima kasih, Niko. Selamat hmm? datang. Semoga kamu betah ya. Halo, Niko. Sekarang kita main petak umpet yuk. Ya, terserah aja. Hehehe. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Huh? Niko yang jaga. Satu, dua... <laughs> uh. Uh. <laughs> Berbagilah dengan temanmu. Insya Allah, kamu akan mendapatkan rezeki yang berlipat ganda dari Allah. Hmm? Kubil, habiskan sekarang. Kalau kamu makan nanti, kamu hanya dapat sedikit. Ah, oh, benar juga. Aku habiskan saja lah. Hmm. hmm. Ya Allah, pohonnya besar sekali. Hah? Itu tempat apa ya? Hmm. Ayo kita cari tahu. Oh. Eh, uh, jangan! Nanti kalau bahaya gimana? Kita beritahu Ayah saja. Insya Allah, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Huh? Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, Subhanallah Hafiz, ayo hai, Hafiz sini keluar di sini bahaya hai, nah, bilang aja kamu takut tenang kan ada Allah Hafiz, Hafiz. ya maaf aku kan cuma membukanya huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?